Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, uh, baik senang sekali berjumpa kembali di belajar sinkron, sinkronus di Google Meet. Di sesi yang ke ketiga, di kompetensi dasar menerapkan control flow di bahasa pemrograman Python. Nah, di materi ini kita akan belajar bagaimana uh, pemrograman uh, Python dalam menerapkan operasi percabangan. Nah sebelumnya kita sudah mengenal e, data jenis data dimasukkan ke sebuah variabel diakuan operasi perjumlahan aritmatika dan logika operasi penjumlahan di aritmatika pembagian pengurangan e, perkalian serta mencari sisa hasil bagi. Nah operasi aritmatika tersebut dan logika nanti akan diterapkan di operasi cabangan. Nah, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu bilahi rabbil samidna wa limuhammadin nabiyyihi wa rasulallah. Rabbizidni ilmu wa nusukni fahman. Amin. Allahu Akbar. Eh, baik, pasti percabangan itu atau bahasa lainnya ada control flow, itu digunakan dalam mengatur apa yang akan dieksekusi selanjutnya sesuai dengan kondisi yang diberikan. Misal di layar kita ya, di layar anak-anak semuanya, jika skornya adalah 100 maka muncul muncul karakter bagus. Jika nilainya 80 misalkan, muncul layar cukup. Misalkan atau jika kondisi A maka dilakukan B. Jika kondisi maka dilakukan di atau mungkin nanti jalan di, di robotika ya misalkan jika di depan ada dinding maka cari e, ruangan kosong jangan jika di depan ada dinding apakah kanan kiri juga ada kosong maka dicari e, operasi pecahannya atau begini cara robot mencari titik api jika di depan ada lilin maka keluarkan air jika tidak ada lilin maka air tidak akan dikeluarkan, itu salah satu contoh implementasi di dunia nyata di dalam hal ini adalah contoh di robo, di robotika nah di bahasa pemrograman Python kita akan menggunakan uh, statement if statement if di dalam layar akan dilihat ada sebuah skor, skornya adalah 100 um, skor tersebut dibandingkan dibandingkan apakah sama dengan 100 sama dengannya berjumlah 2 Lalu, lalu diikuti oleh conditional expression yaitu titik dua, titik dua. Nah, lalu di, di, di, di, setelah titik dua akan ada apa? Aksi selanjutnya yang akan ya sih, dalam hal ini print tanda kutip bagus. Nah, perbandingan juga, perbandingan juga tidak hanya titik apa, tidak hanya sama dengan dua kali, tapi juga ada ada operator perbandingan tanda seru sama dengan yaitu untuk membandingkan apakah tidak sama gitu ya. Ini artinya x apakah x tidak sama dengan y gitu maksudnya. Uh, jadi tidak hanya tidak hanya sama dengan dua kali tapi ada juga tanda seru sama dengan. Nah ada istilahnya scope di scope itu uh, per, aksi yang akan dilakukan itu. Di, dibedakan dengan tanda tab yaitu istilahnya ada indentasi. Nah, jadi setelah ada uh, operasi perbandingan yaitu if di bawahnya aksi yang akan dikerjakan saja itu di, ditandai dengan tanda tab. Jika tidak ditandai dengan tanda tab maka dianggap di luar dari skop operasi perbandingan. Nah jika nanti uh, kita akan lihat contohnya. Di dalam di layar di, di layar akan diperlihatkan saya perbesar layarnya. Jika x bernilai 70, maka print cetaklah x adalah 70. Jika y bukan 40, maka y bukan. Eh, kalau di kalau dikirim kalau dieksekusi programnya akan muncul. X adalah 70 Y bukan 40 Karena Y adalah 5 kali 6 Artinya 3, 30 X adalah 70 karena memang X nya adalah 70 benar. Dia penilai true Maka statement X 70 Akan tampil di layar Y adalah 30 Maka Y tidak sama dengan 40 Adalah benar ya Kan Y bukan 40 Tapi 30 Maka yang bawahnya akan di eksekusi muncul, ya yeah, bukan. Aku. Nah, eh, jangan lupa anakku untuk mempertajam eh, pemahaman tentang control flow, kita bisa melakukan nanti di rumah eh, mengerjakan ku kuis, kuis yang nanti harus dikerjakan diselesaikan. Anak-anakku ada yang ingin tanyakan silahkan. Ya kita uh, Saya mau tanya Pak, uh, apa fungsi persabangan di dalam pemrograman komputer? Saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Menurut saya untuk menentukan aksi selanjutnya yang akan dilakukan oleh program komputer sesuai kondisi yang diberikan. Misalnya, jika suhu yang terbaca lebih dari 30 derajat Celcius, maka data tersebut dimasukkan ke dalam kelompok karantina. Jika di bawah 30 derajat Celcius, maka dimasukkan ke dalam kelompok normal. Begitu, Pak. Ya, terima kasih ya Fitras sudah bertanya dan Munung yang sudah menjawabnya. Jadi operasi percabangan seperti materi yang tadi saya sampaikan, program akan melakukan sesuai kondisi yang diberi diberikan. Ya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala semoga bermanfaat ya sesi hari ini. Silahkan lanjutkan kembali uh, latihan dan evaluasi di serta cetak tuh bisa pas di Google Form yang sudah disediakan. Silakan belajar di materi sebelumnya jika ada yang belum dipahami. Semoga proses semuanya ya dapat mengantarkan anak-anakku semua ke gerbang kesuksesan yang diridhoi -diri, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahu wa bihamdika, saya boleh lain tak hilantas sebagai kewajiban baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ah.